Jangan lupa klik tombol like, komen, and subscribe, dan ikuti video ini sampai habis. Sejarah Kedatangan Bangsa-Bangsa Timur ke Maluku Sejarah Maluku, sebelum kedatangan bangsa Eropa tidak banyak diketahui. Deinim, dalam tulisannya tentang Cengkih, mengemukakan bahwa orang Cina telah berabad abad lamanya merahasiakan negeri asal Cengkih. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pedagang-pedagang Cina telah lama menjalankan kegiatan niaga di Maluku, sehingga dapat dikemukakan dugaan bahwa merekalah bangsa asing pertama yang datang di Maluku. Orang-orang Cina inilah yang membawa rempah-rempah Maluku ke Kalikut di India, Sri Lanka dan ke Cina sendiri, dan kemudian diekspor ke Timur Tengah dan negara-negara di sekitar Laut Tengah. Selain orang Cina, pada awal abad ke-14 atau mungkin lebih awal lagi, orang Arab dan Gujarat datang ke Ternate dan Tidore. Pada pertengahan abad ke-15, semakin banyak pedagang Arab dan Cina, juga Jawa dan Melayu, yang datang ke Maluku berdagang rempah-rempah. Bersamaan dengan itu, agama Islam mulai didakwahkan kepada penduduk lokal. Ada sejumlah pedagang Arab, demikian pula Jawa dan Melayu, yang di samping berdagang, menjadi mubalik untuk menyiarkan agama Islam, hingga akhirnya mencapai lingkaran dalam keluarga kerajaan-kerajaan Maluku. Para pedagang Cina, Arab, dan Gujarat, demikian pula pedagang Nusantara lainnya, datang ke Maluku hanya untuk berdagang tanpa ambisi lainnya. Hal ini berbeda dengan pendatang-pendatang Eropa yang, di samping berdagang, berupaya memperoleh monopoli tata niaga rempah-rempah dan membawa misi evangelisasi serta imperialisme sehingga menimbulkan kontroversi dan pertentangan dengan penguasa-penguasa lokal.